Hai warga YouTube selamat datang di kanal Bali Jani. kali ini saya Tutsugi tidak akan jalan-jalan ke objek wisata seperti biasanya tetapi akan mengajak anak berkunjung ke rumah seseorang di desa buahan Tabanan Bali namanya Iwayan Sumerte Dana Arte alias Wayan mocoh seniman kerawitan lulusan STSI dan pasar yang kemudian menyelesaikan S2-nya di bidang kajian budaya ini adalah seorang pegawai negeri. Namun, di sela kesibukannya sebagai aparatur sipil negara, ia masih sempat melakukan banyak hal yang signifikan, antara lain mengelola perusahaan di bidang entertainment, melakukan penelitian yang berhasil menembus rekor muri, dan terakhir membuat produk kuliner Mikelor, yang tidak saja digemari oleh masyarakat di sekitarnya tetapi juga sudah masuk ke daftar menu restoran dan hotel nah seperti apa Mikelor itu dan bagaimana Wayan mocoh menemukan ide untuk membuat produk kuliner bergizi tinggi dan aman untuk dikonsumsi ini silahkan simak bincang-bincang ringan saya dengannya berikut ini Nah, itu gimana ceritanya kok Pak Wayan bisa menciptakan sesuatu yang itu biasanya kan dihengal oleh perusahaan yang kayak oh, iya, ini iya, iya, iya, iya uh, Kalau ide saya ini, semuanya tidak terencana sebenarnya Dari awal, begitu saya pindah dari Lampung, saya dulu lama di Lampung, sekitar 20 tahunan Bapak Lampung, bekerja, bekerja di Lampung, okay, Lampung eh. sebagai, eh. sebagai Pegawai medri, oh, negeri ya. uh, yang yes, ya. notabene, ya, saya juga memang basic saya kan di seniman. Hmm. Saya jebolan isi dan pasar. Oh. Jadi, nah, lulusan, isi, ya. lulusan isi dan pasar itu sebenarnya sih belum menjadi isi waktu itu, tahun 96, saya tamat di STS, di STS dan pasar. Nah, kebetulan tahun 95 saya pernah ditugaskan untuk membina transmigrasi ke Lampung. Nah, mengenai itu ada proyek kerjasama antara pemerintah Bali waktu itu gubernurnya Bapak Indra Bagus Soek, kerjasama dengan pemerintah Lampung, hubungan dengan ta adalah bantuan bantuan berupa gamelan, hmm, iya. alat tari dan sebagainya. Nah kita dari STSI ada beberapa orang setiap bulan itu digilir hmm. untuk bina kesana jadi bapak jurusnya kerawitan? saya jurusan kerawitan nah berpijak dari sana singkat cerita tahun 2015 saya balik ke Bali karena memang ya tugas seorang anak orang tua saya sudah pada sepuh kalau pun lingsir anak tunggal jadi harus pulang menggantikan beliau turun ke adat membanjar dan sebagainya Nah, tapi di sela-sela itu, karena saya kebetulan di Lampung ini ada usaha di bidang entertainment ya. jadi beberapa kali, bolak-balik masih ya. ke Lampung kebetulan juga rumah masih ada di sana berupa ya. uh, saya usaha di ini, ngambil di dekorasi dekorasi Orang. sama perlengkapannya, Orang. termasuk lighting untuk show Orang. gitu biasanya ya ngedesain-desain desain untuk pameran, hmm, stun-stun ya. pameran, dan termasuk ya apa namanya, maafnya ngomong, saya di Lampung sebagai desain yang yang di provinsi, kelanda pameran keluar, wow. ya misalnya keluar provinsi, mm -hmm. ya daerah-daerah yang lain, khususnya masalah seni budaya, pameran kerap misalnya, yeah. nah saya pasti ngedesain itu senangnya. Nah terus ininya? titik awal kemi ini kan jauh itu, nah, banyak, nah ini saya itu cerita saja itu itu titik awalnya kan seperti itu tadi, yeah. nah terus begitu saya pindah ke Bali saya mempunyai ide, ide awal untuk membuka usaha kuliner kulin Bali, mencobalah. memang gitu. senang kuliner. Memang senang kuliner. Oh jago-jago ya. ya. ya. sampai pelosok-pelosok pokoknya ada makanan yang aneh-aneh hmm. harus cicip dulu. <laughs> ya bukan hanya penikmat tapi juga, bu juga ya, bikin juga bisa. <laughs> juga bisa. Ya walaupun kalau saya kan ilmunya ya paling masakan Bali lah ya. gitu ya. Nah, di samping itu kebetulan anak saya ini ya, termasuk saya sendiri memang penikmat mie. Hmm, suka bener sama betul. mie, ya dari anak-anak saya, ya apalagi. Jadi ceritanya waktu saya pindah ke Bali, anak saya sudah ada yang kuliah ke Surabaya, ya. yang nomor 2, ini paling suka dengan mie. Hmm. Nah dari sinilah kenapa dia harus ingin stand terus, hmm. gitu kan? Saya mencoba membuat sendiri, saya beli alat yang manual. Ya, ya tujuannya untuk sendiri dulu ya, sendiri. Ya kita buat makanan yang sehat lah, gitu. Ya. Karena setahu saya mie instan ini juga dapat informasi dari kawan-kawan ya. itu kan ada unsur pengawetnya ya, pengawet, bumbunya ya. ada unsur penyedapnya, penyedapnya kimianya ya. tinggi lah gitu ya. kan ya kalau saya makan mie instan ya sebentar lagi ya pasti perut udah kerasa lek lah ya bahkan ma punya ngomong ya sampai gak kelala gitu ya, kan ya, gitu. Nah, nah itu akhirnya mencoba buat mie eh uh, apa namanya waktu itu saya juga dituntun sama kawan yang sudah sukses di Lampung orang kita juga uh, beliau ini jualan mie tek tek namanya mie tek tek nah mie tek tek ini kan khas sebenarnya sih khas khas Jawa sana Jawa Tengahan. Nah saya mencoba itu belajar bagaimana sih, memang sih saya lihat secara teori aja begitu beliau lagi ngulen nah ngulen tepungnya kan saya perhatiin gimana sih caranya nah hmm. sampai di rumah saya praktek saya setelah pindah di Bali itu saya cerita tadi masih-masih bolak-balik sering bolak-balik iya. kalau ada event besar di Lampung kalau kira-kira kawan-kawan kita di sana nggak sanggup gitu kan saya masih-masih dipanggil masih, iya. masih dipanggil sebenarnya ini kalau nggak covid masih ada hubungan tulisan hmm, iya. seni hmm. nah itu ya belajar di sana ya, sampai Bali coba lagi hmm. dan banyak oh. juga belajar dari apa tutorial-tutorial di ya, YouTube gitu. nah. nah terus nah kebetulan saya pencinta anak-anak, hmm. nah saya kan mengajar bermain ya. ya termasuk dengan Pak Made yang dikukuh kan, ya. nah, sering diundang beliau untuk mengajar anak-anak TK maupun laluan dalam ya. bahasa dan ya. tradisional. Nah di sana saya terketuk sekali dan prihatin sama anak, anak kita. Kenapa sih mereka pakai HP? Oh, ya. gitu kan dari ya. sana dulu. Apa yang, yang dirusak pertama itu kan mata, otomatis mata. Nah kita pun kerasa sekali, kalau lama-lama megang HP, ya mata pasti itu terpengaruh sekali. Nah disitulah akhirnya saya mau memadukan, kalau anak-anak kita makan sayur, ya kita suruh makan sayur susah. Kebetulan dari ada beberapa sumber yang saya pelajari baik dari Google, dari beberapa literatur, tentang penelitian ya, orang-orang pakar lah kesehatan kelor ini luar biasa ternyata khasiatnya untuk ya, ya. Ah, untuk menyelamatkan mata kita hmm. karena vitamin A-nya tinggi hmm. nah selain yang lain juga proteinnya mengandung potasium hmm. magnesium itu yang hmm. yang pernah saya pelajari jadi tujuan kita selain menyelamatkan budaya menyelamatkan pengelakunya juga gitu kan pengelaku budayanya ya anak-anak ini sendiri termasuk kita sendiri gitu nah terciptalah akhirnya mie kelor nah, gitu. kelor ini bahkan di tempat-tempat yang lain sudah heta-heta kan kak ternyata dari beberapa kawan-kawan um, UMKM yang bergerak di bidang um, menggeluti kelor inilah informasi terakhir dari kebutuhan dunia itu baru mencukupi 25 kebutuhan dunia dari untuk kelorin dari, dari kita. kita, ya. Jawa itu yang banyak. Hmm. Jawa nah, sampai itu untuk dunia itu kebutuhan itu untuk apa? Itu untuk obat. Oh, untuk obat. Untuk obat. Hmm. Nah, karena kelor ini kan dikenal sebagai tumbuhan yang ajaib, mengobati berbagai macam penyakit di sana. Ya karena nutrisinya luar biasa. Sekarang saja di masa covid ini kelor lagi naik daun ini. Ya. Ini ada saksi, nah, ya, saksi dari kawan-kawan dan sudah ngelakoni pernah terjadi waktu habis ngaben. Kawan kita di Jertin Pasar sana. Satu banyak oh. pak kena Covid, pak. Apa solusinya? Obatnya sederhana. Kelor, PCO, dan madu. dia apain ini? Diminum? daun dicampur. gelornya, Iya, di, gak dicampur juga gak apa-apa. Masing-masing juga Masing -masing. boleh nah ini ini ternyata ya informasi dari beliau ini sembuh semua justru yang tidak mau percaya dengan ini ponakat sampai meninggal ponakannya sendiri justru Jadi, secara empiris begitu hampir ya, iya. seperti itu memang dari beberapa peneliti juga yang mengatakan, termasuk saya sering nonton YouTube kan, dari beberapa di luar itu termasuk Arab Arab ya. Yeah. Khasiat kelor ini kalau kita dipadukan katanya dengan apa sih namanya yang makanan dari Arab itu kurma. kurma, madu kurma. Oh khasiatnya luar biasa. Nah kembali gemuk ke tadi. Okay. Setelah diproses sampai berapa lama Pak? Butuhkan waktu untuk bisa yakin untuk bisa memasarkan gitu? Kalau saya hampir setahun Pak. Termasuk ini, ini bulannya ulang tahunnya sebenarnya oh. yang satu tahun ini. Ini pun setelah satu tahun saya terus eksperimen, yeah. terutama masalah expirednya yeah. expired karena kelor ex ini. Kalau apa sih namanya? Kalau kita bali, penging, penging susah-susah yeah. gampang mengolahnya, terlalu tinggi suhunya saat nila. Nah, ya. terus secara mengukur itu atau ada alat atau gimana? E, kalau saya sih ini, e, bekerja sama dengan kawan-kawan ahli ngisi. Oh, ada kawan-kawan yang membantu. Semuanya kawan banyak yang ya. membantu. Karena ya. Ya, itu tadi, ya, ya kita cobalah eksperimen bersama-sama. Ya. Nantinya ya kita juga bisa menuai hasilnya bersama. Oh. <laughs> Jadi ini yang Bapak buat, karya Bapak itu sudah dipasarkan Sekarang Sudah, bapak. sudah. Masuk sudah. ke supermarket kalau supermarket nggak banyak baru satu baru satu karena begini di, di adek Tabanan ya. minimarket adek yang di depan apa namanya di sebelah utara SMP 1 Tabanan ya. Ya. karena saya juga kan tidak banyak orang yang kerja saya istri paling dibantu anak-anak ini ada adik ipar, ada ponakan ya. selain itu juga apa namanya di pasar ini belum belum bisa rutin sekali okay. kadang-kadang brek banyak gitu kan kadang-kadang oh. ya sama sekali nggak ada perharinya gitu. oh mungkin ya. ini promosinya barangkali masih belum kalau promosi sih rata-rata begitu kita promosi langsung nyamber Oh, nyamber iya, ya, nyamber cuman diminati di sekali. Hmm. Diminati sekali nah, ini kan makanan, Pak. Itu ya. kan gimana dengan izin edar? ini biasanya dari BPOM harus ada. Iya, ya. ya. kalau saya izin edar uh, mulai dari bawah sekali. Ya. Uh, kita harus punya NIB dulu, namanya ya. NIB terus PIRT. Nah, ini mudah-mudahan seru rumah tangga. Ya, untuk senar Indonesia rumah tangga, kalau untuk lokal. Ya, sampai ke daerah-daerah antar provinsi, ya, itu sebenarnya PIRT ya. sudah cukup, cukup, sudah bebas oh, antar kita. Antar provinsi? Sudah dan bisa antar provinsi. Tanpa BPOM bisa? Uh, tanpa BPOM bisa, oh. Ya. Oh, ya. Cuman karena konsumen kita ini kan uh, ada muslimnya dan sebagainya, makanya diwajibkan juga Luarang. untuk kawan-kawan muslim di ya, halalnya. Okay. Ini mudah-mudahan besok tim audit kita sudah sudah turun ke sini. Oh, ya. uh, administrasi sudah lolos, sudah datang ke sini sekali lolos semua. Besok dia audit. Nah setelah itu katanya ada proses uh, sidang. Ya, baru keluar sertifikatnya. Ya mudah-mudahan lah. Ya, kalau kita sih jujur. Kalau saya nggak mau karena itu tadi anak saya yang mengkonsumsi harus sehat. Ya. Saya harus sehat. Jadi gitu ya. ya. kita produksi yang jujur sebenarnya. Gitu. Cuman karena itu persyaratan ya harus kita ikuti. Jadi nah. selama ini belum ada target, berapa nah, harus sehari menghasilkan itu? Belum belum, belum, belum belum belum punya target. Yang pasti sih, kita produksi, ya Astung Karo, habis. Sehari bisa menghasilkan berapa? Maksimal 100. Itu sudah dalam kemasan? Sudah apa? dalam kemasan. Karena mesinnya kecil, Pak. Oh, punya mesin? Ya, mesin sendiri saya dalam. sendiri kecil. Nah, itu kekuatannya untuk sekali proses, hmm. maksimal 2 kilo. Berkira berapa? Iya. E, 2 kilo juga. ini kurang lebih menjadi sekitar 30 bungkus lah oh 30 bungkus 30 bungkus begitu ah. sehari bisa segitu sehari kita naik misalnya tiga kali udah 90 ah, bungkus sampai 100 nah. kalau kita bangsakan lah karena kecil dayanya juga kecil sekali dia cepat panas kan pakai listrik pakai hmm. listrik ya berarti 90 sementara ya kalau ya, nah. nanti pasar kan mungkin ada kemungkinan untuk menambah iya pasti ya. pasti ya, ya mudah-mudahan juga kita sih UMKM kan pertama modal kecil ya, terus karena ada beberapa proyek mungkin dari beberapa ya universitas apa sejenis lembaga sudah ada sih yang beberapa kali datang ke sini mm -hmm. untuk akan dijadikan proyek proyek mereka oh, ke depan okay. ya, siapa ya, tahu ya. kita sih tunggu yang yang itu aja gitu karena Berarti kita juga mau beli modal respon, ada respons dari masyarakat mm -hmm. itu sudah bagus sih ya. bagus sekali bagus Jadi sekali ini kan ya, ini biasanya kan kalau Huy, itu yang instan ini dan MSG betul ini, ini betul gimana? kita nggak pakai nggak pakai MSG hmm. begini ini ini ada informasi baru dari hmm. apa namanya uh, tim gisi yes. nah, dari ahli gisi MSG itu uh, bahasanya semuanya pakai MSG sebenarnya yes. karena apa yes. bawang pun MSG Garam pun, MSG. Yeah. Nah, lebih lebih tepatnya sih sebenarnya. Kalau kita ininya enggak pakai micin deh, gitu aja sih. Yeah, nah, mic, MSG sebenarnya Natrium uh, ya yeah, ya. ya. yeah. oh ya. nah, Ya, yang ya yang kita... sabarnya, nah, lah. nah, nah, kata kata-kata mereka-mereka, kalau nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, karena... Orang ahli gizi yang ngomong, "Silah kaprah hmm, <laughs> cuman kalau kita taunya tanpa MSG, ya itu maksudnya ya. tanpa micin gitu. Istilah umum, umumnya kita. seperti itu, jadi okay. ya. uh. gampang, pakai itu tapi bisa bersaing rasanya, itu dengan itu ya, eh, uh, kita racik." Racik hmm. ya, dengan, dengan beberapa gini prosesnya juga lama. Itu, Pak, ya. setahun inilah masih hmm. saya. Setiap ada yang beli, nah, termasuk kawan kita, hmm. Pak D juga, kan? Hmm. Pasti saya WA lagi, koreksi dong. Hmm. Ah, gitu semacam kan? Saya Iya, dan dari situlah kita tahu. Oh, ini kadang-kadang, misalnya, kalian pasar, hmm. ada kawan-kawan di sana. Oh, ini agak asin yang mie goreng hmm. gitu, misalnya. Terus kita kurangi oh, lagi oh, berapa gram, oh, gitu Oh iya, kan, ada, ada berapa varian? Ah. varian itu. Kita sudah ada tiga pak, oh, tiga, tiga varian, tiga. Uh, secara umum hmm. saja kita ada varian gorengnya, hmm. ada varian kuahnya, dan ikan kakap goreng. Oh ada ikannya, ikan ada, ada unsur ikan. Hmm, ada unsur ikan. Hmm. Kalau hmm. yang ikan kakap ini kebetulan saya kerjasama dengan pihak Domina yang di Kesanggaran. Oh jadi ada ya. pemasangan? Ya, ada oh. ada kita. Uh, beli ikannya ya, cara putus lah. Beli ikannya, hmm. nah terus kita olah menjadi mie, kita jual lagi ke sana. Oh gitu ya, jadi ya, sistemnya ya. seperti Betul. itu. Nah, tapi kalau kawan-kawan ada yang special order untuk ikan, ya kita juga buatkan, dan, dan di sana juga terbuka lah. silakan bebas jual aja, tapi utamakan mereka dulu. Oh, Jadi karena ini produksi masih terbatas, jadi belum bisa ke... ke... Oh yang lain gitu. Permasalahannya begini Pak, saya lupa tadi kita ini UMKM kan usaha kecil, usaha yeah. mikro. Yeah. Kalau kita taruh di minimarket itu sistemnya konsinyasi. Oh konsinyasi? Ya itu yang berukiran kita, kita. Satu kita tidak bisa mengontrol terus kan. Nah kalau yang dekat seperti adik kan kita sering lewat ketabanan mm -hmm. kan seminggu pasti saya kontrol mm -hmm. dan saya riter. Yeah. Riter lagi ininya, barangnya ganti yang baru. Walaupun yeah. cuma seminggu. Yeah gitu jadi biar biar ngejreng terus warnanya hmm. terutama karena kelor ini cepet ini warnanya cepat sekali pudar apalagi kalau kena sinar matahari langsung sebenarnya nggak boleh hmm. nah itu itu informasi dari kawan-kawan juga yang ahli kelor ini hmm. jangan sampai kena matahari langsung gitu. ini kan eranya era online ya nggak ya. ada niat untuk dijual online kan sudah. Rumah. Sudah. sudah sudah justru oh, justru kita online yang banyak Oh okay. okay. smart tulis seperti ya di FB ya di Instagram, belum apa, terus ya, ya, ya Tokopedia, Tokopedia sudah masuk, sudah masuk Shopee sudah masuk, Blibli.com masuk, sudah masuk blibli .com, oh sudah ya. semua, ya. sudah masuk semua. Oh. Uh, cuman karena kita ini kan mungkin baru lah ya pemula, oh. sedangkan di seberang sudah mendahului. Ada yang sudah lima tahun sebelumnya oh, sudah yeah. ada. Ya, kayak, mis kayak, ini? Ya mie sayur, mie sayur. Oh mie sayur. Oh, Tapi oh. kalau oh. kelor, Jadi jarang, jarang, kelor belum ada. Jarang, ya. jarang, Ada sih tapi jarang oh, saya. So, karena ya. itu ya. tadi mungkin. Kita mengolahnya agak susah karena suhu ini juga nggak boleh, yeah. kena matahari nggak boleh. Dibandingkan misalnya ya kalau bayam itu awet, awet ininya warnanya awet. Gitu oh, ah, ya. Iya. wortel gitu misalnya awet, ininya warnanya awet. Kalau kelor ini agak agak cepet pudar warnanya. Kalau kena sinar matahari langsung, makanya saya sarankan jangan disimpan di tempat yang panas, gitu. tempat yang sejuk dan ya tidak kena sinar matahari langsung sudah ada juga tertera di sana di ininya apa namanya bili uh, bungkusnya tapi nah. ini ada rencana ada kebaya pom juga nanti pasti pasti pasti, ya. pasti. karena saya kedepannya ya, mungkin ya sasarannya kita kan pasti ekspor lah ya, masih karena luas ini ya, ya luas apalagi informasi di Eropa Amerika sana Jepang itu membutuhkan kelor banyak apalagi mie kan kesukaan mereka ya ini kebetulan hotel di Ubud sudah menjadikan menu kita untuk untuk menu oh, mereka, ya hotel yang gede itu Grand Western gak salah Grand Western, terus kawan saya yang di RIS uh, RIS hotel RIS yang di Nusa Dua, ya juga juga ini kebetulan kawan saya waktu SMP itu setnya di sana, hmm. nah, dia buka restoran juga dipakai menunya, ya karena Benar-benar sehat, memang. ya. Benar-benar sehat dan, sehat sekali, dan ya. Dari segi selera, ya. <laughs> ya, <masih laughs> ya pasti, maksudnya, juga <laughs> kita uh, masuk betul, hotel, ya betul-betul. Ya, syukurlah, ya. Ya, sudah ada kelebihannya, lebih, lebih uh, kembang uh, gitu, ya. Yang penting, hmm. ya, kita tetap sinergisitas, hmm. ya, seperti Bapak. gitu kan mau berkunjung ke sini, hmm. terus ya, mempromosikan uh, produk kita, dan ya, nah, gitu, gitu, kan, harapannya, kita perkenalkan, betul-betul. Terima kasih banyak, lah. Tapi yang selalu bapak itu kan termasuk orang apa multi -talenta, ya dari seni kok bisa terjun ke kuliner <laughs> gitu sebenarnya tonga. yeah. Pongah. tongah Pak. Kependehan. Kependehan. Kependehan. Kependehan. Karena gak ke pede ya arwah makanya memang... gini saya ada cerita sedikit hmm. Saya di dalam mie ini kan brandnya kan mie good good ya gud nah, bukan gud ya gud gud karena begini, saya punya prinsip kalau kita orang Bali membaca good itu ya pasti GUD U D tulisannya. Ya. Kalau O, -O itu kan jarang yang pasti kalau orang-orang orang awam bacanya god, bukan good ya, kan? Ya. Coba kita tulis GUD ya jadi good berarti artinya -good, ya, gitu kan? Nah ya. itu. Nah ini punya punya kepanjangan Pak. Ya, ini saya ambil anunya, filosofisnya. G U D G nya gede, U nya Ulian, D 2 jadi gede Ulian. Good good. <laughs> <laughs> Itu peluang yang saya saya selalu apa terapkan dalam dalam ee, pemasaran, terus melihat peluang, terus berkarya dan sebagainya ya good gitu kan? yeah. Dan ini juga brand saya ini muncul ya karena awalnya setiap ada apa, chatting sama kawan-kawan ya di WA, di FB, saya pasti commonnya cuma satu itulah good gitu yeah, aja. Yeah. <laughs> eh malah jadi brand sekarang jadi ini kawan-kawan yeah. yang memberikan yeah. singkatan itu hmm. terus dikasih kebanyakan kawan-kawan juga kawan-kawan hmm. ya yang suka suka suka nyeleneh lah yeah. uh -uh, yang yang apa yang bareng-bareng sama kita berkesenian gitu kan. Ini kan langka menurutnya ini bisa ASN itu jarang sekali yang bisa bisa apa nyambi sebagai sebagai <laughs> apa namanya pengusaha lah kata Menurut <gurna> <tuk> Pak Layan tuh gimana itu? Apal karena e, kebetulan terdiri, di zona nyaman itu mungkin tidak ada itu ya. Di, di saya oleh saya pegawai rendahan pak. Ya. Pegawai rendahan, zaman Covid ini kan jarang masuk. Ya. Itu yang berikan peluang. Kebetulan di satu sisi, ya anak saya perlu duit kuliah. Hmm. Nah, kalau pegawai mungkin pejabat ya lain kan tunjangannya gede, udah bisa lah mendukung untuk kuliah mereka ya kalau saya pegawai rendahan, kalau dulu masih di Lampung punya usaha ya lumayanlah bisa. Ya. Sekarang di Bali udah mengawali lagi kita dari nol nah. lagi. Nah terus kondisinya sekarang covid, entertainment nggak boleh jalan ya, gitu. Ya. <laughs> jadi memang sakitnya untuk kreatif gitu aja. Ya, harus, ya. ya kebetulan ya itu tadi ada peluang-peluang saya untuk mengajar anak sekolah. Eh kok malah jadi sumber inspirasi. Ya. Karena setiap yang saya lihat itu harus harus jadi inspirasi. Bahkan saya mengajar di Kukuh itu muncul karya seni saya satu puisi puisi tentang puisi, juga. puisi tentang tentang permainan tradisional itu dan dilemanya bagaimana sih anak-anak ini kok main HP gitu. jadi puisi ini sejenis kritik dan teguran teguran untuk orang tua kenapa sih anak dikasih main HP nanti anaknya menjadi bandel, hmm. menjadi bengkung kan, bahasa yeah. Balinya, kan? Yeah. siapa yang disalahkan? jangan anak-anak, orang tuanya, nah yeah. itu misalnya seperti itu, tapi saya pakai puisi bahasa Bali, oh, bahasa Bali. Okay. Hmm. terus, yeah. dia dengar juga Bapak menemukan suatu alat musik tradisional. Ya, betul. Iya, iya. Apa ya. Itu semacam? Uh, kalau bahasa Balinya tingkle, Pak. Oh, tingkle. tingkle, tingkle. tingkle. cuma dari di dari bambu, dari bambu, hmm. bambu cuma di Lampung hmm. ini namanya cetik. Cetik. cetik itu uh, suara menjadi nama. Ada di dalam dalam teori seni. Misalnya cecak kan cecek cek jadi cecak. Ini karena suaranya taktik-taktik-taktik jadilah cetik itu kira-kira zamannya dulu itu oh, penemu iya. sebelumnya akhirnya saya mencoba itu tadi saya selalu mencari peluang apa yang orang lain tidak punya nah itu yang kita punya saya selalu punya pemikiran seperti iya. itu betul kreatif <laughs> <laughs> <laughs> uh, itu tadi nyeleneh nyeleneh <laughs> positif <laughs> bahasa Indonesianya gila pak yeah. jadi kawan-kawan harus gila kalau seniman harus gila. Ya untuk untuk menghasilkan sebuah karya yang yang besar. Ya. biasa Tidak butuhkan kegilaan. Nah, <laughs> dan itu juga ada kepanjangan saya juga baru tahu. G-nya genius, hmm. I-nya inovatif, L-nya loyal, A-nya aktif. Oh <laughs> <laughs> Ya kawan-kawan juga <laughs> ya ngasih ya. itu kan. Nah itu begini pak, uh, yang saya katakan tadi saya harus mencari celah peluang biar beda dengan kawan yang lain. Kalau kita beda pasti dilihat, ya. minimal dilihatnya entah negatif ya, atau positif ya, terserah, ya. Nah, kan gitu kan terserah penilaian orang. Yang penting kita tampil beda. Kawan-kawan yang pendahulu saya dulu waktu di Lampung, wah oh, pinter-pinter bermain, bermain pinter, hmm. nah, terus melakukan juga pinter. Nah, kenapa saya harus ikut mereka gitu kan? Ya. Akhirnya saya penelitian 10 tahun. Kenapa? Larasnya belum ada waktu itu. Jadi mereka pinter bermain, tapi ketika kita mau belajar, kalau kita tidak tahu laras kan susah. Karena sasaran saya bagaimana kesenian tradisional ini, ya cetek itu sendiri, bisa nantinya dipelajari di sekolah-sekolah untuk pelestarian budaya mereka. Ya, jadi eh. semacam extra Ya dan itu akhirnya saya teliti 10 tahun dengan cara mengamen ke hotel-hotel gratis semua saya workshop ke universitas seni seluruh Indonesia waktu itu ada Jogja, Solo, Bandung, terus dan Pasar, termasuk Unhi karena waktu itu awal-awalnya baru Unhi yang buka parodi seninya, okay. saya perkenalkan gratis semua. Nah seperti itu jadi tujuannya apa? Cuma satu layak nggak gitu loh. Uh, kredibel enggak gitu kan yang penelitian saya ini, itu tujuannya akhirnya ya dari isi congca terutama yang yang notabene waktu itu eh, dianggap paling baguslah untuk untuk teori Kretori, kan, dari ya. musiknya karena mereka punya jurusan etnomusikologi hmm. musik tradisional seluruh dunia gitu kan saya ke sana terus saya workshop silahkan dikaji Nah gitu hmm. kan sama dosen mereka dan dan mahasiswa dan berapa kali saya menang juga hmm. ke sana Nah itu mereka setuju, apa yang saya temukan, yang saya bilang larasnya itu pelong. Mirip-mirip gamelan Bali, mirip semar pegulingan, nadanya mirip diatonis, tetapi tanpa nada fa, nada empat. Nah, jadi do, re, mi, sol, la, si, kenap nada nih. Nah kembali ke oktap do, do do kecilnya, do oktapnya. Hmm. Nah ini saya setelah 10 tahun uh, baru berani mengumumkan di publik bahwa itu larasnya laras pelok enam itu Nah disitu saya coba daftar di hak cipta, juga tembus waktu itu. Hmm. Ya. Tembus di hak cipta, ya hak ciptanya punya saya. Nah waktu saya ngambil S2, saya kuliahnya di Lampung, kebetulan waktu itu hmm. uh, Universitas UNHI ya Universitas Hindu Indonesia buka kampus di oh, Lampung di Lampung. Nah, saya coba uh, kuliah di sana ngambil kajian budayanya ilmu, Kajiannya. apa namanya uh, agama dan kebudayaan supaya masih linear lah Nah, hasil penelitian inilah saya tulis menjadi tesis yeah. gitu dan akhirnya saya jadikan buku yang siap untuk uh, bisa jadi, apa namanya uh, tutorial uh, atau panduan di dalam belajar-mengajar, baik di sekolah atau Universitas dan sudah dipakai sampai sekarang ya. Nah itu apa namanya akhirnya saya datar ke rekor muri langsung saya datang ke Semarang hmm. temus juga begitu oh, gitu. ya akhirnya dia ya, punya juga saya sertifikatnya dari rekor muri Puri, dalam rekor dalam bidang uh, penemuan, oh, penemuan peneliti, peneliti tentang tentang Laras belo Laras benar-benar hebat bapak ini. apa ini mungkin terakhir sebenarnya. terkait dengan covid kan banyak yang tenaga kerja-kerja yang dirumahkan mm -hmm. itu, memang kan beberapa ada yang beralih menjadi petani dan yang ya, kalau betul. menurut bapak itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk uh, mengisi kalau menurut saya sih peluang peluang dulu, peluang dulu. bagaimana sih kita tetap bertahan hidup? kan itu ya di musim covid ini apalagi yang di mohon maaf ya yang di pariwisata ini sangat ya, sangat kan. terpukul sekali jadi dari mereka uh, inar bingar pariwisatanya rezekinya sangat bagus sekali kan gitu akhirnya langsung jatuh hmm, ini sangat disayatinkan uh, itu tadi kalau mereka punya skill apapun skill itu bisa untuk mencari penghidupan ya udah jalanin aja kreatif harus kreatif kalau menurut saya. Nah, dan saya kebetulan ini ponakan dan adik ipar, ya hmm. berdampak juga. Hmm. Makanya kebetulan dia punya basic eh, tadinya di SMK jurusan tata boga. Hmm. Ayo ya, gabung oh. Gitu saya ajak di sini cuman saya kasih garis bawah dulu nih. Saya belum bisa bayar secara profesional. Oh. Nah, ya apa yang ada di sini yang penting kita ya ada makan yuk makan bareng hmm. aja sih tuh sementara ya siapa tahu nanti ke depan mereka kita ajak ngerintis harapan saya sih begitu maju nanti dia ikut maju. Jadi intinya itu kita bisa mulai dari apa yang sudah kita Apa yang kita miliki? miliki. Ya kita punya misalnya hmm. di pariwisata kan banyak jurusan tuh Pak. Hmm. Ya seperti tadi tata Boga, ya kata kita dari usaha kemarin mungkin punya tabungan sedikit lah ya, kita coba hukum industri apa. bahkan ya. hmm. gitu kan ya misalnya buat kue lah apa gitu dengan ya itu tadi sistem online kita jualan ya ilmu pongahnya pakailah ya. ilmu pongah pakai paling lah, gitu. tidak untuk bertahan hidup di iya. pertama dulu ya bertahan hidup dulu ya. Uh, ya syukur syukur ada lebih ada sekarang lebih, kan nanti ada sekolah di ya, sana nah, itu harus harus menjadi perhatian kita ya. Kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah. Pemerintah sudah banyak pikirannya. Betul. Sudah bercabang. Sudah iya. banyak, sudah <laughs> banyak. Sudah banyak yang mereka pikirin. Udahlah nah. kita ini ajalah. Kalau saya sih gitu. Kalau menurut hmm. saya, ya mungkin kalau orang lain beda, beda pendapat ya silakan. Karena saya mengalami sendiri sekarang kan, walaupun pegawai ya pegawai rendahan. Hmm. Ee, pengeluaran banyak yeah. gitu ya. Saya harus kreatif. Harus, Apapun ya, gitu. itu, ya kita lakukan. Eee, itu Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Wayan Sumarta Arterdana. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.